Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 117 Bahasa Indonesia kelas 4 Baik Di halaman 117 Ada dua pertanyaan Yang perlu kita jawab Langsung saja kita jawab dari Pertanyaan soal nomor satu. Diskusikan pertanyaan di bawah ini <tuh> Bersama teman-teman kalian <tuh> Menurut kalian Apa tujuan infografik di atas? Jawabannya Tujuan infografik di atas adalah untuk memberitahu kepada masyarakat seputar ciri-ciri uang kertas asli. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran uang palsu di tengah masyarakat. Soal nomor dua, informasi apa sajakah yang kalian dapat dari infografik tersebut? Jawabannya, terdapat beberapa informasi yang kami dapat tentang cara melihat ciri-ciri uang kertas asli. Di antaranya adalah satu, dilihat. Jika dilihat, warna uang terlihat dengan jelas dan terdapat benang pengaman, seperti dianyam pada uang pecahan rp ribu rupiah ribu rupiah dan Rp20.000. Khusus pecahan rp rupiah dan rp rupiah akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Diraba. Hasil cetak uang kertas akan kasar apabila diraba. Diterawang. Jika diterawang akan terdapat tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan, dan ornamen pada pecahan-pecahan tertentu. Baik adik-adik, itu saja yang kita bahas di halaman 111 sampai dengan di halaman 100. Berapa tadi ya? Agak lupa. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.